Kita bisa menempelkan alamat dompetnya, atau memindai kode QR agar alamat tersebut dipindai secara otomatis, lalu tekan tombol Next. Masukkan jumlah yang sesuai untuk pembayaran lisensi, dan tekan Send. Periksa sekali lagi alamat dan jumlahnya. Harap diperhatikan, Anda harus memiliki TRX di saldo dompet Anda untuk pembayaran komisi transfer. Untuk mengonfirmasikan transfer, tekan tombol Confirm